jatuh melampok tuh jadi ini hari ini saya baru menerima pembantu baru. mukanya mana mukanya mana <gukanya> ya ya mukanya jelek jelek dari Inem lah kelakuannya juga Inom Inom Inom player bantus <laughs> bersihin kamar mandi gue ya nah, ya. rajinnya, ah. aduh, Iya itu lubang perlu perhatian, ya, itu sudah pengangguran sekarang. Ini pernah tinggal di keraton dulu makanya agak sedikit mayu-mayu gayanya. Nah, <SILENGALAN> banyak gaya loh Belakang sana kotoran <SILENGALAN> jahanam. <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> ajaran sesat <SILENGALAN> Ya, ya, ya. Sudah pak, nanti saya closingnya Eh bapak ya <laughs> Saya kira inum Bentar dulu pak Sini pak, bapak tuh malu-malu Hau Huss eh aku lihat. <laughs> Aduh, mulus perku <laughs> Udah, kelakuan minus itu Halo, buang air ini kamu ini Dara, kamu... Dari mana aja? Nah, nggak bisa habis lincinnya itu nah sudah-sudah sudah, sudah. sudah. nggak kuat aku halo, halo, halo, halo, halo, halo,